Ini sudah semoga ada konser. Ini konser lah, launching gitu.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 Bunda Lesti tentunya menyumbangkan sebuah lagu kopi dangdut Ini happy banget nih persahabatnya Penampilan Bunda Lesti ini kece dan keren banget di acara berdenya Amina Alhamdulillah tentunya warga Konoha melihat performnya Bunda Lesti Mudah-mudahan kedepannya persahabatnya terus berkarya Dan selalu memberikan karya-karya terbaiknya Amin dan kita lihat juga ya begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan di antar dari akun Dani Deden 3551. Masya Allah, Bunda cantik banget. Ini masya Allah, memang cantik banget ya Bunda Lesti yang tentunya selalu apik, yang selalu energik, mudah-mudahan selalu bahagia. Amin. Kemudian tersahabat selanjutnya ada Cidukan juga terpantau persahabatnya. Bunda Lesti dan Abang Fatih dikejar-kejar wartawan Bunda Lesti didampingi langsung oleh Cimer dan asisten rumah tangganya persahabatnya Mudah-mudahan tentunya Lestler membuat keberkahan untuk banyak orang Ini terbukti persahabatnya Banyak artis lain padahal Tapi yang dikejar-kejar itu Bunda Lesti dan tentunya BPL Masya Allah Mudah-mudahan sehat terus untuk Leslar amin dan kita lihat juga di sini ada wawancara langsung bersama Bunda Lesti. Memang banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan, pastinya mengenai kenapa nih Papa Bilar enggak ikut menemani Bunda Lesti. Tentunya Bunda Lesti di sini menyampaikan sesuatu yang sangat membahagiakan sekali. Papa Bilar tentunya lagi sibuk, Persahabatnya yang lagi sibuk dengan proyek barunya dan pastinya memang lagi sibuk Papa Bilar kali ini lagi nyari lokasi syuting untuk proyeknya Bunda Lesti di persahabat, ini yang selalu membuat kita bangga. Alhamdulillah tentunya mudah-mudahan lancar apapun yang dilakukan Bismillah projeknya juga tentunya diberikan kesuksesan Kita selalu mendoakan yang terbaik nih buat idola kesayangan kita Dan kata Bunda Lesti dalam waktu dekat bakal ada surprise kejutan Yang akan disungguhkan persahabatan Postingan ini pun juga kembali oleh akan Sandal Kuti Bialar Kita lihat juga kalimat caption yang ditulis Bismillah, dilancarkan projeknya Leslar kedepannya Semangat kakak bekerja di balik layarnya Sekarang kakak lagi sibuk nyari lokasi syuting untuk projeknya Dede Masya Allah, emang kerja bareng suami itu lebih enak sih Kalau mau apa-apa wow. Masya Allah, kita tentunya doakan yang terbaik Untuk Lesti dan Rizky Mudah-mudahan proyek projeknya diberikan kelancaran. Amin dan tentunya persahabannya kita lihat juga begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan Di antaranya persahabat dari akun instagram tatides21 Masya Allah semoga niat baik yang dilancarkan menjadi berkah dan barokah Dan keluarga kecil selalu diberi kesehatan Kebahagiaan, kesuksesan Semoga menjadi keluarga yang sama Wah jodoh tiljanahnya Allah Dimanapun mereka berada Semoga senantiasa selalu Dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin Ada juga tanggapan lain persahabat dari akun Anania Badri 7462 Masya Allah dimanapun dan di acara Siapapun Pasti leslar yang dikejar Wawan dan Wiwin Bismillah ya semoga dilancarkan segala usahanya Amin. Kemudian persahabat kita lihat juga di sini ada tentunya tanggapan juga dari Rudy Salim memberikan jawaban dari banyak sekali pertanyaan mas buawan, para ya. wartawan begitu banyak pertanyaan kepada Master Rudi Salim juga di sini menyampaikan dan tentunya poin penting banget untuk warga Konoha bakal ada sesuatu juga seperti halnya yang disampaikan oleh Bunda Lesti. Bakal ada kejutan insyaallah di akhir Februari ini pun tentunya bakal diadakan mini konser nih Ini yang selalu membuat kita penasaran Leslar Entertainment begitu banyak Ada Leslar Record, Leslar Music, Leslar Management Pokoknya banyak sekali yang akan tentunya dilakukan oleh Leslar Bismillah apapun, bentuknya, apapun tentunya projeknya Mudah-mudahan selalu lancar Dan kita sangat menunggu sekali mini konser yang akan disuguhkan Leslar Entertainment Amin Kemudian juga selanjutnya persahabat kita simak di sini ada tentunya cidukan juga dari karput persahabannya dengan budal lesti Aduh dicari ini ya Modal lesti sama karput katanya tetanggaku udah hilang aja. <laughs> Allah, mudah-mudahan saya terus selamat tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Amin. Kemudian juga selanjutnya postingan dari Kasania. Kali ini Kasania persahabatnya memposting. Momen saat di birthdaynya Amina ada Abang Fatih yang lagi digendong ada Bunda Lesti kecilnya juga tentunya semakin tambah cantik mudah-mudahan sehat bahagia selalu untuk mereka semuanya amin kita masih menunggu judukan lain hingga kabar terbaru berikutnya jangan kemana-mana terus ikuti channel YouTube Dewati TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru kabar baik dari Lesti dan Rizki Bila. Ini dulu informasi di malam ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagaimana? Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.